salam damai sejahtera kali ini kisah tentang seorang Sudan bernama Ba'asyir Abdul Samad kisah ini dimulai pada masa kanak-kanaknya terjadi di tahun 60-an di Sudan Utara seorang anak laki-laki seperti banyak orang lain yang pergi ke sekolah dan belajar agama Guru agama mengajar kalau Tuhan mengizinkan untuk membunuh yang tidak seiman. Dengan spontan, Wa'sir kecil berkata, Mengapa Tuhan yang penyayang menciptakan orang-orang ini jika dia tidak mencintai mereka dan membunuh mereka? Gurunya menghukum dia dengan keras di depan semua orang karena mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Malamnya, Yesus menampakkan diri kepada Ba'asir dengan dua buku di tangannya. Di sebelah kanan dia memegang Alkitab, di sebelah kiri dia memegang kitab sucinya. Yesus meminta Ba'asir untuk memilih buku mana yang benar. Ketika Ba'asir memilih Alkitab, penglihatan itu menghilang. Ba'asir katakan kalau dia bahkan belum pernah melihat gambar Yesus saat itu. Dan itu sangat logis di Sudan Utara tahun 1960. Nanti beberapa waktu kemudian ketika dia melihat sebuah gereja katolik di negaranya, dia melihat gambar Yesus. Baru dia mengetahui siapa yang dia lihat dalam penglihatan itu. Saat itu barulah dia tahu kalau dia telah melihat Yesus. Yesus yang sebelumnya tidak dia kenal. Basir tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang Yesus dan kekristenan. Karena dia dibesarkan selama Perang Saudara Sudan pertama yaitu tahun 1955 hingga tahun 1972. Dan kemudian dia menjalani perang melawan kepercayaan lain di negaranya dari tahun 1983 hingga tahun 2005. Di Institut Misionaris Komboni, dia dapat mengetahui iman, mempelajari Alkitab yang diyakininya itulah kebenaran. Tapi tidak ada yang ingin membaptisnya. Para imam takut akan pembalasan dari pemerintah Sudan. Tetapi Basir bersikeras sehingga pada akhirnya dia menerima baptisan. Keluarganya tidak terganggu dan menerima pilihan imannya tapi mereka takut kemungkinan adanya pembalasan jika ada yang tahu. Tapi pilihan iman Baasir sudah semakin jelas, bahkan dia memiliki keinginan menjadi imam. Dia pertama kali mencoba novisiat komboni, tetapi dia sering jatuh sakit dan kesehatan sangat penting bagi para misionaris. Kemudian ia belajar di seminari di keuskupannya. Dan ditahbiskan sebagai imam diosesan. Saat itulah uskupnya mengirimnya untuk membantu para pengungsi di pegunungan Nubah di Sudan Tengah. Orang-orang yang terlantar akibat perang dan diperlakukan dengan buruk oleh pasukan pemerintah. Basir bantu mengurus kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, selimut, dan akomodasi mereka. Tapi itu tidak sesuai dengan keinginan pasukan utara yang berkeliaran di pegunungan Uba. Siapapun yang membantu para pengungsi yang tidak seiman dicurigai bersimpati dengan musuh. Dua kali Basir ditangkap dan diinterogasi, menduduhnya bekerja sama dengan pemberontak di selatan. Ketiga kalinya mereka menangkapnya pada tahun 1991. Mereka memutuskan untuk menembaknya. Basir bergabung dengan delapan orang lainnya untuk dieksekusi. Mereka membawa Basir ke barak militer dan memasukkan dia ke sel kecil untuk sementara waktu. Kemudian mereka dipersiapkan untuk ditembak dari sembilan, hanya Basir yang diselamatkan. Dia diselamatkan karena ada seorang imam berhasil menemukan teman komandan Basir. Dan mereka berlari ke regu tembak. Delapan terhukum lainnya sudah dieksekusi. Basir berhasil diselamatkan. Teman komandannya merekomendasikan agar Basir meninggalkan negara itu, dan dia melakukannya. Pertama, dia melarikan diri ke Kairo, lalu ke Kenya, lalu ke Sudan Selatan. Di sana, dia kembali merawat para pengungsi. Tetapi ketika dia jatuh sakit, Uskup mengirimnya ke Nairobi untuk pengobatan. Dan dari sana dia belajar ke Jesuit University of Xavier di Ohio, Amerika Serikat, di mana dia tiba di Amerika Serikat pada tahun 1994. Setelah menyelesaikan studinya, dia tidak dapat kembali ke Sudan lagi, karena ada yang beritahu kalau mereka masih mencarinya butuh 21 tahun baginya untuk kembali ke tanah airnya untuk melihat keluarga dan kerabatnya. Keluarga Ba'sir menyarankan dia untuk tidak berjalan sendirian di depan umum, tetapi Ba'sir katakan kepada mereka, "Jika mereka membunuhnya, kematian tidak akan sia-sia karena seseorang yang mencintai negaranya dan mati membuat orang belajar dari kematian itu." Itu dikatakan bahasir di majalah Universitas Xavier. Kalau mereka menangkap saya untuk membunuh saya, saya senang mati dengan keyakinan mereka tidak dapat mengambil roh saya. Itu dikatakan bahasir. Sekarang ini bahasir melayani di Amerika Serikat sebagai vikaris di berbagai paroki di keuskupan kota Syeks dan juga melayani imigran Sudan di Amerika Utara. Alkitab buku favorit saya, selalu bersama saya dan juga Rosario Saya percaya Tuhan punya rencana untuk saya di sini atau di tempat lain Itu kata Pastor Bahasir Abdel Samad Kembali kita lihat kisah kasih Tuhan dan kisah iman akan Tuhan Yang tetap teguh sekalipun kematian dan penderitaan adalah bayarannya Apalah artinya dunia ini dibanding dengan iman akan Tuhan? Di saat kita alami tantangan dalam iman kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita utamakan kenyamanan hidup dunia? Ataukah mata kita tertuju pada Tuhan yang tersalib dan mau sependeritaan dengannya? Tahukah kita, jika kita tetap setia dengan dia yang tersalib, kita akan ikut dimuliakan bersama dengan dia yang bangkit dari kematian. Kita tidak boleh kalah dengan Ba'asyir dan mereka yang sebelumnya tidak kenal Tuhan. Tapi mereka setelah kenal Yesus menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita harus menjadi seorang katolik yang akan tetap teguh di tengah perlawanan dunia. Milikilah iman yang percaya Tuhan kita telah kalahkan kejahatan. Tetap beriman, sekalipun kita harus menghadapi kematian seperti kata Basir, mereka dapat membunuh saya, tapi mereka tidak dapat mengambil roh saya. Biarlah tubuh kita binasa, asalkan roh kita yang dipersiapkan untuk keabadian tetap hidup. Bukan sebaliknya, karena kesenangan hidup dunia, kita lepas iman kita dan kita biarkan roh kita binasa. Karena kenyamanan hidup dunia yang hanya sementara ini. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan berikan komentar di kolom komentar. Dan silakan bagikan kepada yang lain. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang baru lainnya, silakan hidupkan lonceng yang belum subscribe. Di subscribe ya channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.